nyantai banget sambil minum gitu ya asik Ready hari ini kita berangkat healing sejenak untuk ke pulau. hingga bang Zul apa dikit aduh hati, -hati bang <laughs> aduh next kita ke pulau hari ini bersama bang Zul dan Zal Ajo Bantu di subscribe, like, dan komen Serta share terhadap teman-teman yang di luar sana ya Kita healing sedikit Untuk refreshing pemikiran lah bebas, bebas, bebas. nih juga Julia, nyantai boy, sambil minum gitu ya, asik. Udah Udah sudah lah Oh Udah cukup Oh Pas lebaran pas kemarin ya. Ayo, ayo, mana mental aja, Jo, nih. Aku, aku, apa? aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, ayo Ayo, aja. Itulah. dari jembatan bisa, mah? Wuuuuh Tolong uh, bang ah, tu, tu yang memang cuda kan Hahaha Hahaha Hahaha Hahaha tangganya dulu bang Oh iya lalu, bang, Pakai aja bang Hah? Ngeri lah Geri kan? buset dah Hahaha <laughs> rekam Abang Jul tadi ngambil Asyung lu suasana Bang, ayo, lah. Oh, ya. <laughs> Ini <apa>? Ayolah. <laughs> Ayolah. Aduh. Gimana nih? Iyalah, kacau. <laughs> <Dulusan>. <laughs> <laughs> <Wah>. <laughs> Kok beda suasana itu? Iya, beda oh, Iya, beda. Serius. Anjir. Kalau pun turun saya tinggi dia tu mahu? Tidak, pun ya, turun tinggi bang. Juga. Dia tinggi pada dua atas tu tu. Bantok tadi kan bang? 8 malih. Enak lah. Iku lima meter kau ni bang. Lima meter kau ya. <laughs> bang? Ya. Atau lapa malih tu. Buset dah. Bangun lebih dua puluh tu. Lihatnya beda. Kok iko ya? Sana lihat. Baru tajun. <laughs> <terkunci> Memang kenapa <lah>, Akhirnya. 5, 5 kilo, 5 kilo habisnya darahnya. Berapa? Sini ya. coba Bang dekat ini Tapi hati-hati, Bang. Lari ke sana dikit. hati Bang. Lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, Emang enak sih lulah, sih, kalau lulah, Coba lah, berdua. lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, berdua lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, lulah, Abang ke sana, aku ke sini boleh? Aku ke sini juga ke sana. Nanti harus tukang bang. Dengan gorgi bang. Takut bang. Nangkut itu. Anjir. Yeah. Padahal lu lupuk bin turun. Aduh, dah lama indah lah bang. Pusat <laughs> dah anjir. Abang pun gini, bin turun tak lupa lah. Selipin dia pergi ke rumah. Awak dah nampak lapang itu ke sini? Lalu waktu sekolah mah. Mereka minggu itu. <geng>, Geng, nih, gemetaran lututnya. <geng> Gila, aduh. Buset. Kena mental. Iya, kena mental. Tak kenapa lah. masuk air enggak? Enggak lah, kalau digini mulut ya masuklah lah semuanya Padahal lah, kali tadi naik kate bu tadi lah. Ayo. Enggak pindah lagi mana apa lagi. Kuatkan aja dulu, Bang? Oh, anu napas buha. kalau gini malam-malam Ayo. Yoyo <laughs> Yo yo, Ugo. like dan comment sir kita hiling hari ini di daerah kawasan Mandeh ya bersama Bang Zul dan Zal Ajo coba coba, coba dulu deh. Aduh, itu lari mau nya sana. kalau tajum bebas saja, kan kena serang dong nih, partai kena mental hahaha ayo ayo ayo sorry sorry mama hahaha <laughs> karena umurnya aduh buset sama bang, aku ke meter juga <laughs> Ya, aduh, Next. Helo. Macam tu, bang, tadi tu, semangat tak, ba, bang? Agak adik sahaja. Nanti pun, datik. Musa dia. Haa, ke sana. Ya. Itu beda, adik. Kalau air tawar, semua air sendok. Dia kenapa? Itu kalau air laut ni, bang, kita pun menang Kalau air tawar kan, Dulu, ada bunga-bunganya banyak, ada batang-batang banyak Next, kita Ini pergi apa? lagi ke tempat Tungu daerah Ini apa? aja di ya, Ada. Majul. Komandan kita adalah <laughs> Aduh Bantu subscribe, like, dan comment ser ke teman-teman atau rekan-rekan yang berada luar sana ya Kita pergi healing dikit dulu lah Dari sini mah gitu ya, pas udah lihat Kalau <laughs> kayak di sini